Tunggu singkat waktu. Kita langsung saya mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021.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 Four of sword, ataupun empat pedang. Secara umumnya Four of sword itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, menemukan kekuatan di dalam hati, dan melakukan refleksi diri di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini digambarkan untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya melakukan refleksi diri melakukan istirahat yang tenang yang dimana sini dikategorikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri di saat kesehatan sedang terganggu dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio akan mengalami penurunan di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini disarankan kepada seorang Scorpio untuk menemukan kekuatan di dalam diri sendiri dengan melakukan istirahat refleksi diri yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan selalu berada di samping seorang Scorpio untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan kesabaran dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio di disini menggambarkan kesederhanaan kesabaran seorang pasangan di dalam mendampingi seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 akan mendapat positif kepada kesehatan yang lebih bagus kepada seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 dan tukar-tukar uangannya adalah Hai Triopontagel ataupun 3 poin secara umumnya Triopontagel itu diartikan kestabilan sudah terjadi kini saya ingin membuktikan kepada orang lain dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan dengan berbagi kepada orang lain keuangan akan lebih meningkat. Dan di sini menggambarkan kepada keuangan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 keuangannya berada di dalam kondisi yang kestabilan yang dimana di sini seorang Scorpio ini membuktikan serta ingin berbagi kepada orang lain dan disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya dengan berbagi kepada orang lain keuangan Scorpio akan lebih meningkat dan lebih meningkat lagi di bulan Mei tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio akan membuat sebuah usaha yang dimana disini bentuk usaha untuk mendapatkan income ataupun mendapatkan pemasukan sampingan di bulan Mei yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Scorpio sendiri dan untuk support energinya adalah page of Tackle. secara umumnya page of Tackle itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio dalam kondisi kestabilan di bulan Mei tahun 2021 dan seorang Scorpio suka berbagi kepada orang-orang yang dimana akan membuka pintu rezekinya dan Scorpio suka berbagi kepada anak-anak di sekitar ataupun anak-anak saudaranya dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa doa seorang anak akan selalu mendukung dan mendampingi seorang Scorpio untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu top kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio di disini menggambarkan kesederhanaan, kesabaran, serta kesadaran diri dari seorang anak akan sangat membuahkan hasil yang maksimal kepada seorang Scorpio yang dimana sini seorang anak selalu mendukung mendoakan seorang Scorpio agar keuangannya lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah two of one ataupun dua tongkat secara umumnya two of one itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan dan disini bersifat memilih namun tidak tertutup kemungkinan di disini akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus dan membuka usaha sampingan dan disini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 dan ini akan mengalami peningkatan yang dimana di sini ada beberapa gambaran yang digambarkan yang pertama, seorang Scorpio akan dipilihkan dengan dua tawaran pekerjaan yang dimana semua pekerjaan itu akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Scorpio sendiri. Dan diprediksi selanjutnya, seorang Scorpio akan membuka suatu usaha yang dimana di sini dalam bentuk usaha tambahan, usaha sampingan yang akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang Scorpio akan melakukan serta mendapatkan Dua tahun pekerjaan yang dimana sini hasilnya maksimal kepada keuangan kehidupan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021. Namun di sini disarankan kepada seorang Scorpio, baiknya melakukan pekerjaan itu satu persatu hingga selesai, yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada kehidupan, serta finansial Scorpio sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles secara mempunyai kong portakan itu diaplikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan keadaan pekerjaan seorang Scorpio akan meningkat di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang Scorpio akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana tawaran pekerjaan tersebut berasal dari seseorang yang disimbolkan dengan King atau patikal dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan membuka usaha tambahan usaha sampingan yang mendongkrak kehidupan keuangan yang didukung penuh oleh orang tua serta sahabat-sahabat Scorpio -sahabat sendiri. Dan jika kartu topen yang kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 di sini menggambarkan kesederhanaan kesabaran Scorpio dalam menjalani karir akan berbuah manis di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini mendapatkan tawaran pekerjaan serta akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini hasilnya akan mendapat keuangan finansial kehidupan seorang Scorpio akan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Nine of cup ataupun 9 piala. Secara umumnya Nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio, baiknya menerima kekurangan pasangan dan tidak melihat kelebihan pasangan serta di sini seorang Scorpio disarankan tidak membandingkan pasangan dengan orang-orang di sekitar yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya sehingga di sini tercipta kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara bersama pasangan Scorpio di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of cup secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021 akan mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan yang dimana disini disarankan kepada seorang Scorpio tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan di sini seorang anak akan selalu mendukung serta mencoba seorang Scorpio bersama pasangan untuk terus mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu parents kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio disini menggambarkan Kejadian anak kesabaran seorang Scorpio bersama seorang pasangan menjalani hubungan asmara akan tercipta kebahagiaannya di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini seorang Scorpio akan dimotivasi dan didoakan oleh seorang anak dan di disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2021 yang dimana disini disimbolkan dengan page of tab, yaitu seorang anak yang merupakan sumber kebahagiaan seorang Scorpio bersama pasangan di bulan Mei tahun 2021